Selanjutnya, fungsi lini eh, di dalam eksekutif adalah bertindak, sedangkan staf yang berpikir itu think. Ini ya Ini kembali, Ini kembali nih ya. fungsi lini dia yang berpikir dan staf dia yang bertindaknya. Nah, kemudian, pejabat karir, ya, pengetahuan pejabat karir. Administrative ability, technical ability, dan technical know and How Ini nah, ya, ini pengetahuan pejabat karir yang tadi, ke pejabat bidang tadi ya. Misalnya, pejabat karir kan ada jabatan karir, ada jabatan politik, itu harus membedakan ya. Nah, jadi, kan dalam sistem demokrasi kita itu kan ada dua: jabatan politik dan jabatan karir birokratif. Birokrasi ya, kalau jabatan birokrasi, misalnya nih. Uh, kepala lurah dalam pemerintahan kota misalnya, kemudian juga wali kota uh, Jakarta Selatan, wali kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, ya, itu kan dia uh, pegawai pemerintah, begitu ya. Kalo jabatan politik, menteri, gubernur, wali kota itu jabatan politik, gitu ya. Nah, yang menjadi merusak sistem dalam administrasi adalah ketika jabatan administra ketika jabatan karir jabatan birokrasi itu bercampur dengan kepentingan politik nah, ketika ada campur itu ini akan merusak sistem dalam sebuah organisasi nah, ini yang yang jadi apa ya jadi bumerang gitu ya dalam dalam sebuah organisasi ya, dalam sebuah sistem birokrasi ini kan beda kalau kerajaan eh, kepala negara dengan kepala pemerintahan itu kan berbeda. Kepala negara itu raja, kepala pemerintahan itu siapa? siapa Perdana Menteri. Menteri. Perdana Menteri. Ah betul, Perdana Menteri. Nah kalau di kita presidensial, ya presidensial, presidensial, ya. sial terus. Kepala presidennya, presidennya adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintah pemerintahan, sehingga karena kepala pemerintahan birokrasi uh, presiden bisa melantik dirjen, bisa melantik uh, apa namanya kepala-kepala uh, kepala pemerintahan yang ada di dalam organisasi termasuk TNI kemudian juga Polri dan segala macamnya karena dia kepala pemerintahan, nah itu sih masalah kalau di tingkat presiden yang jadi permasalahan adalah kalau sampai di tingkat di bawah itu misalnya kepala dinas itu kan jabatan jabatan ini juga ya jabatan e, birokrasi juga sekda nah kalau misalnya nih si PNS ini punya kedekatan dengan wali kota calon wali kota gitu ya misalnya ya nah, ini e, bisa pengaruh kepada psikologis dalam birokrasinya orang itu kepada jabatan jabatan nah ini yang yang menjadi apa ya istilahnya, jadi pemberang gitu ya bagi sistem pemerintahan di Indonesia, di mana uh, jabatan itu dijual belikan gitu karena karena itu tadi ketika seorang jabatan politik bisa menentukan jabatan-jabatan uh, di dalam pemerintahan. Gitu ya. Nah itu yang jadi. Kenapa Gina ketawa? Ternyata ketawa siapa nih? Ya, bukan itu. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan dulu sebelum sebelum sebelum ke yang lain. Biar boring. Kalau enggak Bapak yang nanya berarti ya Nah tadi pejabat pengetahuan pejabat karir, administratif ability, kemampuan administratif, kemampuan teknis, kemampuan bagaimana dia mengetahui hal-hal yang teknis lainnya Nah ini kemampuan yang harus dia memiliki pejabat karir Jadi dia harus paham teknis. Dia juga paham bagaimana proses uh, organisasi di dalamnya, gitu ya. Jadi, mulai dari proses A sampai Z, uh, kemudian juga hal teknis juga dia mengetahui. Karena kan dia dari bawah, dari staf, gitu ya, mengalami hal-hal yang teknis sehingga dia, ketika di jabatannya di atas, dia sudah tahu permasalahan di bawah itu apa saja, sehingga dia punya kekuasaan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Makanya, dia. Tahu bagaimana, how, how to know, ya bagaimana dia mengetahui hal-hal yang teknis ini untuk dicarikan sebuah solusinya. Kemudian, staff selanjutnya, nah, staff hanyalah badan penasehat yang memberikan nasihat kepada pejabat yang lebih tinggi. Uh, tetapi tanpa tanggung jawab operasional ya jadi jadi orange staf ini umum ya jadi tidak hanya di bawah ini tapi di bawah Lini ya tapi dia juga bisa berbentuk uh, sebagai penasehat ya staf orang-orang yang mencurahkan waktunya untuk berusaha mengetahui dan fungsi perencanaan fungsi dari staf militer adalah merencanakan memberi nasehat membantu para opsir yang berwenang memberi perintah mengobservir tetapi tidak untuk memberi perintah fungsi dari staf dalam kalangan sipil atau pemerintahan juga sama saja prinsipnya ialah mempelajari masalah-masalah administrasi merencanakan memberi nasihat observasi tetapi tidak untuk memimpin jadi si staf ini kan kalau di dalam sebuah organisasi itu dia merencanakan memberikan nasi, masukkan nasihat kepada atasan tapi tidak untuk memimpin. Jadi dia posisinya di bawah, gitu ya. Tapi punya pengaruh besar dalam sebuah keputusan. Ini kan dalam sistem demokratis, nih ya. Jadi komunikasi dari bawah ke atas. Jadi mana staf ini dia mengumpulkan. Karena staf ini dia yang tahu, paling tahu permasalahan di lapangan seperti apa, sehingga dia mengumpulkan permasalahan apa dan merencanakan strategi yang bisa me, apa namanya menyelesaikan permasalahan tersebut diajukan kepada pimpinan, gitu ya. Pakar bidang, pakar pada sekretaris di bagian perencanaan, perencanaan baru nanti keputusannya adalah di pemimpin organisasi tersebut. Ya. Jadi ini salah satu fungsinya, gitu ya. Tupoksinya salah satu umumnya ya. Nah, maka dari itu nanti kalian setelah yang ada namanya itu teori perencanaan, gitu ya teori perencanaan, planologi. Jadi sebuah organisasi itu uh, bisa terlihat bagaimana performanya dari dia membuat perencanaan mulai dari roadmap, uh, restra, rencana strategis, gitu ya. problem itu peta jalan, restra rencana strategis lima tahunan, 20 tahunan. Jadi renja, rencana kerja yang setahunan. Gitu ya. Jadi ya, tadinya roadmap, restra dua puluh tahun mendatang itu seperti apa? yang itu bisa berubah kalau di pemerintah kan era ya rancangan eh, pembangunan jangka panjang jangka menengah dan jangka pendek. Nah jangka panjangnya seperti apa? Menengah itu lima tahunan, jangka pendek itu tahunan. Jadi eh, apa rencana kerja tahunan ini itu untuk mencapai visi li, eh, rencana jangka menengah atau lima tahunan. Jangka lima eh, rencana kerja menengah ini untuk mencapai dan serat jangka panjang, gitu ya. Nah itu susunannya. Nah ini kan dari bawah dari staff yang paling tahu. Ketika kalian merencana gagal merencanakan, maka artinya kalian merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan artinya kalian merencanakan kegagalan. Jadi dalam sebuah rencana jangan sampai gagal. Harus benar-benar sesuai dengan Akar permasalahan. Misalnya nih, contoh di dalam sebuah musrenbang des, musyawarah, pembangunan desa. Hmm, musyawarah, perencanaan pembangunan desa. Musrenbang desa, musyawarah, rencana, perencanaan pembangunan desa. Itu kan diundang. Kepala dusun, RT, RW, gitu ya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama diundang, musyawarah di situ. Apa nih yang di menjadi prioritas apakah jalan apakah irigasi atau segala macam itu yang menjadi menjadi perencanaan gitu ya. nah dalam hal perencanaan juga jangan sampai kita menjadi orang kuat dalam perencanaan tapi lemah dalam eksekusi hmm. Jadi, kuat dalam perencanaan, tapi lemah dalam eksekusinya. Itu apa namanya? Nato, nato itu apa? Eh, uh, no action, no, no action. Entah, funny, iya, gak ada aksi. Itu bicara doang, nah, misalnya bicara aja gitu ya. Ngomong aja, tapi gak punya solusi, gak, gak ada aksi untuk memperbaiki sebuah sistem. Nah, gitu ya itu tidak. Nah jadi jangan sampai kita menjadi orang yang kuat dalam perencanaan tapi lemah dalam pelaksanaan, dalam pelaksanaannya. Tapi kita harus kuat dua-duanya kuat dalam perencanaan, kuat dalam pelaksanaan, eksekusinya ya. Jadi misalnya nih, udah muker, musyawarah kerja di organisasi muker udah tuh banyak yang direncanakan mulai susun tanggal berapa tanggal berapanya biayanya berapa segala macam eh pelaksanaan enggak ada laporan tentang jawaban cuman satu doang yang dilaksanakan Berarti lemah dalam eksekusinya nah, ini ya kemudian bagan organisasi menurut Henry J Hodge ya kemudian di sini ada bentuk piramid bentuk horizontal vertikal lingkaran dan mikisar. Nah, di sini menurut isinya masing-masing bagan dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu bagan struktural, fungsional, jabatan, dan bagan nama. Nah, jadi kalau dalam ini ya... cara ini nggak bisa hmm. oke okay, ya, sampai situ kalau ada yang ditanyakan mau nggak silakan silakan ya nah kalau di sini ya bisa contohkan ya hmm, di sini Ini ada nih bentuk-bentuk organisasi contohnya nih ya. di Smart Art, apa ya, line, ya? Ini bentuk proses ya di, di apa namanya di uh, PowerPoint ya atau di, di Microsoft Word juga ada. Ini circle uh, sirkulasi ya perputaran Kalau ini bentuk proses ya kemudian ini hierarki Contohnya nih, hierarki. Nah ini ya contohnya. Bagan struktural ini kan bagan struktural nih kayak gini ya. Ada fungsional, misalnya fungsional. Jadi kan, Bapak nih? Misalnya Bapak itu strukturalnya tuh kepala lab. Fung bagan fungsionalnya adalah dosen. Gitu ya. Jadi tugas utamanya adalah sebagai fungsionalnya diutamakan. Kalau struktural kan hanya sementara, gitu ya. Jadi fungsinya sebagai dosen. Jadi ada rapat nih, rapat uh, apa rapat rapat di struktural. Tapi bentrok sama ngajar, maka ngajar dulu uh, uh, untuk rapat nanti bisa nyusul gitu, yang Kalau bulanan saya nih rapat nih daging rapim gitu ya penting bapak sebagai uh, pengangkudasan keduanya maka tetap harus ngisi gitu ya harus ada isinya. Isinya bapak juga ada rapat maka bapak juga harus ngajar dulu gitu ya diutamakan. bagan jabatan, nah kalau jabatan kalau struktural itu keseluruhan ya, dalam sebuah organisasi di sini ya, ini struktur jadi struktur itu satu kesatuan dalam uh, yang terdiri dari bidang-bidang. Nah, kalau jabatan di sini adalah jabatan sendiri, di sini, pimpinannya di sini, sekretaris bidang saya. Ya. Nah, kemudian jabatan yang nama, nah, berarti nama nama-nama misalnya di sini ya, namanya, kasih nama, nama jabatan itu apa, itu nama jabatannya. Nama orangnya. Nah di ada bentuk piramid horizontal, vertikal, lingkaran dan lukisan. Nah di sini kan ada ya. Kalau kalian lihat di sini misalnya di smart art ya, ini bentuk horizontal ke bawah ya. Nah biasanya ini ya. Kalau vertikal seperti ini ya. Nah, ini, ini kan horizontal, nih atas ke bawah, ya hierarki ya, atas ke bawah. Ini vertikal, hierarki, vertikal, kemudian juga kalau piramidal itu seperti ini ya. Piramida bisa seperti ini. Jadi kalau piramida itu dia sistem sel ya, kayak MLM isinya satu megang dua, dua megang satu masing-masing dua gitu ya. Jadi berurutan kayak kayak sistem sel ya. Satu megang dua, duanya itu megang dua lagi, terus sistem sel kayak gitu. Kemudian apa lagi? Hmm, untuk lingkaran ya, lingkaran juga ada di sini. Circle ya, untuk lingkaran. Mana ya misalnya, Contoh Contohnya ya. Hmm, ini ya bisa itu yang lain juga bisa ya. Ini atau seperti ini. macam ya atau sikil seperti ini juga bisa ya kalau ini biasanya uh, presidium atau dewan ya, strukturnya atau misalnya juga lingkaran lukisan ya kalau lukisan itu bentuk gambar nah, ada matriks juga ya piramid nah ini bentuk gambar nih Ya, nah itu untuk bentuk-bentuk uh, struktur, ini ya. Seperti ini ya, ini nama orang-orangnya, gambar, sini jabatannya apa, ya. atau misalnya mau campuran boleh. Nah, ini bentuk-bentuk struktur. Nah kalian udah biasa lah ya, sudah tahu uh, dalam membuat struktur. Oke, itu ya, itu saja. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan Berapa? Ya boleh, boleh. Siapa ya, tadi ada yang menanya? Kang enggak Bapak yang nanya buat ini? Kalau oh, lewat chat juga boleh ya tanya. Pak, Pak ini materinya. Ya, lembaga DPR itu udah punya struktur bagannya itu seperti apa? Apa? Gimana, gimana gimana? Lembaga lembaga DPR itu, kan DPR? dalam kalau lembaga DPR kan biasanya strukturnya wakilnya lebih dari satu. Terus daerah juga begitu itu strukturnya seperti termasuk dalam operasional atau yang bagian mana ya? ya? nah kalau DPR kan dia dewan dia. ya. Iya dewan. Dewan itu termasuk itu kepemimpinan jamak, jadi banyak yang memimpin. Kan ada ketua, wakil ketua, ya. ketua DPR, ya. wakil ketua DPR. Nah, jadi dia berbentuknya dewan. Nah, jadi itu tidak ada garis komando, gitu ya. Dia bukan organisasi lini, jadi Ketua DPR tidak bisa dia memerintahkan semua anggota karena bentuknya adalah kepemimpinan jamaah. Berbeda kalau organisasi yang seperti eksekutif itu adalah kepemimpinan lini, kayak gitu. Nah, maka dalam strukturnya juga, itu hanya dalam hal uh, dalam strukturnya juga bukan berarti strukturnya itu. Eh, apa namanya eh, Komando ya, garis komando dia hanya berbentuk nama aja gitu ya, enggak ada strukturnya seperti apa namanya, seperti dibagankan ya, karena dia kepemimpinan jamaah. Gitu ya, mungkin lebih cocoknya dia strukturnya itu lebih ke circle ya, seperti ini circle kayak gitu ya. Dan kan, kalau dipilihnya itu ketua DPR sama wakil wakilnya, itu kan representatif dari semua. Perwakilan di DPR, Nah, kalau mayoritas partainya itu yang menang itu petahana, ya, yang mayoritas ya itu ketua DPR-nya. Jadi ketua DPR itu dipilih berdasarkan mayoritas, Biasanya dipilih karena mayoritas dari dari apa namanya dari jumlah DPR yang ada, ya. Yang sebenarnya Indonesia ya itu kan mayoritas misalnya dari PDIP ya, banyak itu hampir 20% di DPR RI gitu ya sisanya koalisi kayak gitu ya. itu tadi karena koalisi yang kuat, pemerintah kan eksekutifnya menang dari partai A. di DPR juga dikuasai oleh koalisi otomatis gitu ya otomatisnya apa otomatisnya adalah ketika membuat ada pengajuan baik itu prolegnasnya aturan undang-undang dari pemerintah ataupun dari dpr sama aja kayak gitu ya sama aja pasti apa dua-duanya saling berskongkol untuk untuk ingin mengesahkan kayak gitu dan situ pasti ada ada di baliknya apa gitu. jadi misalnya nih kalau misalnya kan dalam DPR kan mengawasi ya, mengawasi pemerintah, mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada, termasuk membuat undang-undang. Si eksekutif itu menteri menterinya gitu ya kan dari partai-partai, dari partai-partai gitu ya, partai A, B dan C gitu ya. Ketika misalnya rata-rata kan misalnya yang jadi menteri itu adalah orang-orang yang berpengaruh di partai siang ketua partai ya orang yang punya pengaruh lah gitu ya di, di partai tersebut nah otomatis kan si DPR ini kan di bawahnya si menteri ini ya maksudnya itu secara jabatan struktural di partainya si DPR ini kan di bawah jabatannya si menteri secara struktur di partai karena rata-rata menteri menteri itu di eksekutif itu adalah orang-orang partai misalnya ya yang dia punya jabatan tinggi di struktur partai sehingga Kemudian yang di DPR itu kan rata-rata itu adalah kader-kader partai yang ada di daerah-daerah. Olamanya -daerah. secara struktur kan lebih lebih kuat posisinya sebagai atasan. Sedangkan dalam struktur partai itu adalah strukturnya adalah komando. Ya. apa Jabatan yang itu si atasan pimpinan partai itu bisa memerintahkan kepada kader di bawahnya. Kemudian jadi si DPR ini jadi anggota dewan, kemudian si karena dia koalisinya menang juga, jadi menteri. Nah mau bagaimana mau bagaimana gitu yang mengkritik dan mengawasinya, mengontrolnya. Ketika yang dikontrol dan diawasinya adalah pimpinan partai ketika dia di dalam jabatan partainya. Nah, ini yang jadi kan? Nah maka dari itu. Kemarin kan ada gugatan. Kalau teman-teman ikuti misalnya uh, Instagramnya Rizal Ramli ya, yang meng, apa namanya meng, menggugat uh, threshold 20% itu tadi ya, presidensial threshold 20% bahwa tidak harus mencalonkan presiden itu adalah 20% dari jumlah kursi di DPR RI. Jadi kan sekarang kan yang mencalonkan presiden ataupun gubernur itu harus minimal jumlah kursinya itu adalah 20% di DPR. Nah ini kan jadinya yang partai-partai kecil nggak bisa nyalonin karena kurang 20% Nah ini yang sedang digugat, gitu ya. Yaitu uh, Undang-Undang Transkultur tadi. Nah, itu ya teman-teman harus melek politik lah ya sedikit-sedikit di organisasi. Nah, termasuk misalnya nih sekarang di Indonesia. Undang-Undang uh, cipta kerja ya sekarang lagi-lagi-lagi apa lagi booming gitu ya uh, cipta kerja termasuk itu juga coba tengah malam ketok palu langsung <laughs> yang menolak cuman dua fraksi fraksi demokrat sama pks gitu ya. nah, karena mayoritas itu apa yang ya wajar yang ada perjabatan jabatan kan yang enggak ada di eksekutif di si DPR ini kan, ya, yang dua, dua, dua, dua, koalisi yang apa dua praksi yang tidak masuk ke pemerintahan, nggak seimbangkan, nggak seimbang. Akhirnya, nah, maka dari itu, gimana nih kita sebagai rakyat mewakilkan kepada suara mereka? Kan, kayak udah sah kita mewakilkan suara kita kepada mereka, gitu ya. Tapi nyatanya, mereka tidak amanah, gitu ya. Nah, ini tergantung dari seberapa banyak penolakan dari omnibus law ini kalau sedikit ya, ya terus jalan kayak gitu ya udah undang ini tapi kalau yang protes ah biasa aja udah nggak apa-apa deh gitu ya nah bayangkan kalau orang yang berpikir seperti itu adalah mayoritas di Indonesia ya yang jabat sekarang enak-enak aja gitu ya nah kayak gitu itulah yang akibatkan kalau kita ya gak masalah yang kalau yang berpikir seperti itu apatis itu sedikit orang gak masalah tapi yang jadi masalah, uh, akumulasi banyaknya orang yang berpikir seperti itu. Nah, ini yang menjadi keenakan para pejabat. Gitu ya. Nah, kalau kalian misalnya nih lihat uh, yang terjadi kemarin, gitu ya, uh, apa sebelum uh, disahkannya uh, kemarin omnibus law, gitu ya, itu Indonesia kerjasama dulu dengan... Tiongkok gitu ya, yaitu dengan apa? Yuanisasi ya ya. De dengan cara yuanisasi mata uang Cina bekerja sama dengan Indonesia. Ya, Indonesia makin tergerus kayak gitu ya. Nah, saya coba tunjukin video ini ya sedikit. Sudah ditutup ya. Biar biar kalian ngah ya. Enggak Belum lihat nih Pak. nah ini yang, yang yang kalian misalnya harus sadar nih ya bahwa eh, apa, di Indonesia itu ya sedang terjadi yuanisasi gitu jadi semua ekspor impor itu dibayarnya pakai pakai yuan bukan pakai eh, dolar lagi karena ini usaha dengan dolarisasi de dolarisasi karena kan dolar itu dia yang menguasai 70 puluh persen multi currency di seluruh dunia gitu ya. Nah, Indonesia di masa pemilihan presiden ini dia mulai main-main karena Amerika sedang fokus pemilihan ya, pemilihan presiden Amerika. Nah, momen ini di, diambil Indonesia untuk uh, de-dollarisasi gitu ya. Nah, de-dollarisasi uh, yaitu dengan dengan Cina. Kenapa Cina? Karena kan Cina nomor ekonomi, kekuatan ekonomi nomor 2 setelah Amerika gitu ya, ya. Kita video ya sebelum tutup. Video menarik ya. Masukkan semua kotare, Bentar, ya. Masyarakat perlu tahu bahwa investor asing saat ini banyak yang ambil dolar untuk keluar dari Indonesia itulah mengapa ibu menteri mengatakan dolar bisa ke dua puluh ribu dolar bisa ke dua ribu menjadi judul di banyak media kemarin enaklah kok gitu sih ngomongnya jangan jujur-jujurlah kalian sendiri yang mengambil keputusan yuanisasi berkiblat ke tiongkok ini reaksi pasar reaksi pengusaha swasta internasional yuan adalah mata uang yang menguasai dua persen peredaran mata uang di dunia yen jepang masih empat persen alias dua kali nilai yuan atau dua kali yuan luan beredar. US dolar merupakan 70% mata uang transaksi internasional. Kok bisa kita mau bekerja sama dengan mata uang yang tidak multi Si kayak gitu. Terus di posisi kita defisit jauh lagi. Kalau deket-deket masih oke okay lah. Pasti sudah pada mikir matang dong ya untuk baginya yuanisasi. Dulu ekspor Indonesia ya enaknya dapat dolar karena bisa dipakai buat belanja ke negara lain. Sekarang dipaksa bolak-balik ke Tiongkok yang akan membuat devisa Indonesia bisa susut 30% loh. Jadi Indonesia kayak jadi provinsinya Tiongkok. Dipaksa muter-muter di dalam negeri dalam tanda petik atau menjadi bagian dari konsumsi domestik yuan. Asli, saya masih bertanya kok takluk sih kalian sama yuan? Kemudian pasar internasional bereaksi sekarang pada ambil-ambilin dolar di bawah balik ke induknya keluar dari Indonesia nanti begitu perlu dolar di Indonesia ya terang aja dolar langka bisa jadi 20.000 deh itulah alasan mengapa rupiah bisa 20.000 tapi kok mau sih kemarin kerjasama dengan yuan rupiah tadi ada yang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 sebelum perang dagang. Eh lupa, pejabat sekarang nggak nganggap perang dagang itu perang pertahanan negara. Jadi masih menganggap kayak saingan di pasar kelewer gitu lah. udah nggak apa-apa. Jadi ke depan bagaimana sebaiknya? Ini versi kita loh ya, bukan versi megabintang atau menteri multitalent. Kita fokus pada analisa pertahanan dalam bernegara. Ya kembali pakai ilmu abal-abal kita lah. Karena Indonesia defisit terhadap yuan, maka nilai yuan lebih kuat dan bisa ditekan rupiahnya. Jadi bukan dolar saja yang akan ke puluh ribu alias 20 persen rupiah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 Hambur Tiongkok mau Siti Nurbaya Indonesia, yaitu sumber daya alam dikasihnya, pejabat harta berlimpah-limpah yang bikin gelap mata. Anak gadis pun dijual. Begitukah cara kalian bernegara, wahai bapak ibu Siti Nurbaya? Kemarin datuk Maringihnya IMF, sekarang obor tak belajar kalian itu ya. IMF dengan global bondnya, Indonesia perlu dolar, sementara deal dengan Tiongkok anti dolar, de dolarisasi alias enggak punya dolar. Dengan dolar kita mati, dengan yuan kita mati. Datuk Maringi satu saja sudah hilang situ Nurbaya. Apalagi Datuk Maringinya dua, matilah awak. Begini kita selesaikan. Oke, okay. okay. lewat ya kita lanjut, begini cara kita menyelesaikan, saya tahu ini masalah dibuat oleh orang lain, tapi kita adalah punya cara cerdas bernegara, kita selesaikan walau kita kritis, tetap kita solutif, setuju ya, kemarin SWF sudah akan kalian mainkan oke, okay? setuju ya, ini model mana yang kalian mainkan, jangan-jangan supaya bikin Loyo ini senang, lalu mengatakan akan menjalankan SWF, dimana SWF tadi, kalau kita tanya, model MMT atau model hutang, kenapa kita pertanyakan, karena dalam berita ditulis, SWF Sovereign Wealth Fund dalam tanda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 ya beda kalau ngomongnya ake asli deh kayaknya ini bukan berlian yang kita omongin SWF itu instrumen ngerti instrumen duh saya senewan nih kalau bernegara mesti ngajarin lewat sosial media karena akses ditutup untuk bosman ke RI 1 asli ditutup data ke RI satu pastinya bosman itu makhluk hina anak yatim miskin ilmu cari jabatan cari pansos doang eh cuy siapapun yang mengatakan ngomong begitu ke RI satu tentang bosman nggak kayak gitu deh tapi ada benernya emang anak yatim emang nggak ada ilmu tapi nyari jabatan enggak lah lu aja tuh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 klien sekali lagi dibayar pakai ongkos produksi bukan dibayar pakai harga komoditas ngerti dan perjabat harus ngerti apa itu SWF. eh kayaknya beda SWF yang dipakai sekarang ya ya maaf salah marah salah ngajarin lanjut deh lu ya itu ya, Oke, itu ya. jadi setelah pertukaran yuanisasi itu langsung gak lama Omnibus Law di, disahkan. Nah, ini ada apa ya? tekanan apa? Nah, ini yang paling harus sadar ya di Indonesia, kalian sebagai kaum intelektual, mahasiswa yang akan memimpin negara suatu saat nanti gitu ya. Yang akan eh, 20 tahun lagi kalian yang di usia itu kan mahasiswa itu hanya jumlahnya itu 5% dari warga negara Indonesia. Dan itu jumlahnya sedikit minoritas yang akan di masa depan itu yang Nah, ini yang terjadi itu ya jadi kalau kita negeri ini peduli harus kalian dengan kabar-kabar saja ya di dan ada manfaatnya uh, itu ya ledhan kalian semua bisa tersadarkan bahwa uh, di Indonesia itu banyak yang terjadi kayak gitu ya banyak hal-hal yang membuat kita geram, yang membuat kita keluar ya adrenalin kecintaan kepada negara ini ya kalau teman-teman lihat video-video di, di di Mardi Buawik, ya bagus ya buat kalian jadi referensi untuk eh, apa nambah wawasan tentang geopolitik tentang apa intelijen tentang apa cara bernegara, bernegaragala macemnya gitu ya Siapa ya. ya. lagi saya Bapak yang meng kekurangan maaf ya dan ada manfaatnya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh